Karena orang kalau mati punya utang, masalah ruhnya akan tergantung antara langit dan bumi. Dalam sebuah hadis dikatakan dan arisan itu utang. Nah, orang yang kena pertama misalnya dapat pertama. Maka dia jadi masalah utang 14 orang yang dia punya utang 13 orang yang dia harus bayar setiap bulan. Allahu Allahu Allahu Allah. Apa hukumnya arisan? Jahu aja kalau bisa arisan lebih baik dijauhi, karena memang arisan itu sebenarnya utang utang utang yang di diatur supaya kesannya bukan utang utang bukan itu utang ini. orang itu kalau berutang dalam agama, kalau darurat baru boleh kalau darurat nggak boleh ya. karena orang kalau mati punya utang masalah, ruhnya akan tergantung antara langit dan bumi